Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh. Alhadirin. Lopo OC ne agar ngaji tengering kini ki tijak mojo Muhammad dan para syariful dakal baca. Caca nih gue ngotot solawat. Anak nih Kanjeng Nabi Muhammad Sallam, tidak mau di malaikat sekawan, Jibril, Mikael, Isroel, Isrofil, eh, terus kali malaikat Isrofil ada Ihius Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat papat niki ngepeti umatnya kajian nabi Muhammad sallallahu alaihi saking gede ini kebagusan itu ke moco selawat mulai kajiblil nadi ke mertamu niku nadi ke Rancis rasul Sinten umat panjenengan purun moco selawat ping setuasong Kalo sujud dan dengar sani Allah Mungkin bakal kalo angkat sirah kalo Selagi ni wong sing moja selawat ni kudusah ni dereng bersih Dengan pula gari kristi Padahal ni bing sepuluh ni Lani kalo Mekah sing moja bing sepuluh nih Orang selawat menengok cekak kak kagel Jangan. Padahal, pensapolo, mulai ada kulo kadang kamu tunggu tuh lagi dah tua. Eh, man, matem, matem, matem, matem, matem, matem, malaikat matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, matem, Michael sama <SILENCIO> <SILENCIO> orang tambah ne, ini Jackson tapi waktu ini saya ingin menikmati oleh Mika'il sujud datang ke sana Allah matur dengan Nabi Muhammad s.a.w. kajian Nabi, kalau ini sumpah janji datang panjenengan. Yang... Masalah umat panjenengan cingburun muncul solawat datang panjenengan begitu, so besok nih oro-oro masar boten bakal kepanasan, olahan yang kulo papak kulo gawa akan payung tekor suwar oke, okay. jadi usia bawa kepanasan kag ke kepanasan malam kemugwa sampai malam pagi pampek ngobrol eh selamat Eh <laughs> lajang malaikat israfil alaihissalam mertamu datang kajian nabi kajian nabi kula sumpah janji wadengar sopan jenengan kula niki di umat panjenengan. sing purun mojo selawat ping sedruso Buat orang cili usah cilik hati, janganin niku liwat Dikulik mustaqim, ruwet landok dini pedang ruwet cilik dini rambut. Tapi gak usah kuade, pedang dedek gak ono lampu nih. Pokoknya gede moja selawat pengsepuluh, besi golo gendong, ya Allah. Malana niku ya jadi gendong, jika warna spolir janji dah, jadi sok korlum korlum nasharul malaikat Israel alaihissalam itu kan jawab karun, deh datang ini bertamu datang nabi dengan rasul kula sembah janji dan ngaruh jawab umat panjangan yang buruk selawat selalu bengstosol Besok kalau neng tak ada neng berarti iku khusus Allahumma di negeri Kalo kalipan panjenengan ya ayo dikobrol-kobrol ini moja salawat Ini lagi dah, e, masih gak banter, gak apa-apa sih, penting moja salawat Dan eh, ini sih, sarapan juga moja salawat Namanya gak tonton, selamat jalan mau sampe kecapan moja salawat Ngubi, ya juga moja salawat Rokokan, ya juga melok moja salawat masih ngermut permen ya ojek-mojek selawat muda kata terselawat ini lah Nyacau udih kita permen Yang menimba khatenya ya nanti gula ya, karep pandengan alhamdulillah alhamdulillah nanti kita mulanya Bismillahirrahmanirrahim menjelang <tuh> datangnya waktu sholat ada suami istri, yang laki-laki azan kemudian yang istri pujian, menunggu jamaah, tidak ada yang lain, kemudian yang istri komat, bagaimanakah hukumnya? Eh, saat sing kita tahu pojok hukum medis berlaku koyong ngoten niku pirang ini Eh, nek berlaku koyong ngoten iku pun bertahun-tahun gak usah aga panter-panter, pujian banter-banter, komat banter-banter. Wong kadare jamaah Merung <laughs> wis ya, bertahun-tahun meliku berarti uang wis iku wismoh lango dendam dan yang lu jadi terus noai maring unung geremung iku jenengi wong ganwe pengertian na, na. paham ya, ya, kecoba gading pengertian aku malah ngersulung luwe elek mana terus ngelokno tonggo-tonggo tonggo-tonggo iku -tonggo, -tonggo, dublek nah Iku tambah kapi sembahyang, ini langganan sih warga sembahyang. Iku yang dilahir, lah, bujian yang dilahir, lah. Anak nih takon kau yang ngoden, Iku berarti ruang sokapok ngoden, kapaklen ngerasanya dikulai, ya, sederh mungkak jadi saat ini gak usah ditakono hukum yang ditakono berlaku, kaya ngonten itu suwe apa jirong ini, apa saja jirong ini, enggak terlalu kesawangannya jengkel, enggak terlalu ojo takon hukumi, ini, ini anjani wiskawono yang berjama Kak usah al dan nganggu speaker, pujian Wong Wedo kak usah nganggu speaker, masih komat juga nganggu speaker, cama Wong Luru Ganjaraning Luber, eh masih nganggu speaker neka denger mengtambahkan oleh Ganjaran, pun katet hukum dan Peristiwa kelahiran, okay. baik itu laki-laki dan perempuan, okay. apa yang dibaca? Doa apa yang dibaca? dibaca? Okay apa yang dibaca doang nomor tiga ada orang datang kepada saya orang jahula ya saya sembahyang putih-putih atau orang keke pak katanya ada Ucul <laughs> dengan nangis kepada saya. Belum, belum. Mungkin umpama ucul ke Amerika. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Oke, okay, udah, jel di kumpul kecil, udah aku turun ke depan. Jadi, umpama ujul, udah mana, kalau nunggu, barang mereka umpama memiliki. Jadi, kalau masalah, ini udah, jal turun merga hujulidah jalan niku kumisut sing dipateni dajjal niku wong sing apal-apal Qur'an Hai wong sing apal-apal Qur'an niku dintek no dajal dajjal kapu Hai adanya supaya gak ono wong Islam bahwa perpisan wuhh ni gijani tadi wong khabir khabir mulai nih kajian Nabi Dawul Habidul Qur'an hamlu wong apal Qur'an iku sing go genderan iku di Allah jadi wong apal-apal Qur'an iku sing diancam luih disip al-tajal dindak na no, persih megustai baru, madam dajal yang mungkin belah Padahal Mojokerto alhamdulillah singkapal Quran sing tercatet lanang wedok seribu seratus tujuh puluh. Di ini singkat kecil ada tasek kata yang adanya. Jadi gua lo ngalami dajar dulu rumput cil pola han ngapal Quran sak moncon gak apa ya, ngomong eh. Jadi ingotan Boten masalah jauhlah Ih boten masalah Iyoni yati Cincin masalah akan urusan dajjal Jawabannya dulu Ingraheni Mojokerto Dengan gusi ngampal sama Boten kiro-kiro dajjal Ujil cangin jujuk mojokerto Benar-benar Ayat niki sesuai kalau sendiri cerita no Paris tahu uang niku ojo sampai kada di uang pinter tapi pinter niku guru mesti jadi dijamin, nggih dan mesti kada dijaminan no mulane pinter nyolongan, diok ke pinter bujuba, diok ke pinter ngenditan, diok ke pinter neutang kataulnaul, diok ke lama tenge, hee, jadi sing marai pinter. Ini kumbahan sebab pintar tapi sebab hidayat saking gede betul api kelakuan ini. Alhamdulillahihimina syaitanul Bismillahirrahmanirrahim. Awak makan, namanya tanpa akhir. Ina hujan, alna lahu nurain yang cibi bin nasi. Kamal masaluhu, Kadarikan suyina lil kafirina maka nu yakmaloon Situ nih kita Awaman Ono toh utawi wang Kanakang ono sokoman ikumaitan Mati lati Dadiati nah, ini pun, ya eh, wis kado mati dulu. Oh, Nolol, no. <coughs> nah dan Pak Ah yain aku mau konggore bakar injun ingkunuman. Naik hati nih, gimati dibanding nih pepatang kargo Allah. Wajah Al Nalan Dadi akan sopo injun lagu marang konoman nongron incah yang artinya idah. Ya yang sih kang melaku sepo wong wang -wan lawan gunung cahaya binasi ing dalam tengah-tengah masyarakat opotah bongsing jeruni ono cahayani nunu iku kapan kok padat noka wong masa utawi kutawi maneman. Pintu dulu mati itu ing dalam kono pepetan. Opo ta wong sing hati nih takway lampu, jadi nih padang. Iku kok padang? Ocaro wong sing hati nih kau no padangi. Laisha ora orno, supoman iku bihori jadi kono padang. Jadi hidayatlah yang berharga guru mestimin jamin. Namun Gajarika kau yang mengkuno-mengkuno kang tinutur Zuyina dan pais-paisi Bilka firina Wong-wong kabir-kabir Makin barengkan Bukan tono sopo kabir Iku yak malu Nakodong lakoni kabir Jadi uang niku Masih pinter Nek adi negak oleh Hidayat Ya tetep nabrak Nabrak gak kah uang ini aku masih bodul tapi ini adi ini ada pemadang di kapak-kapaknya no ya roh darang dan di hidayat kalau gak ada hidayat itu aku ojokok padang no. contoh ini gak ada kur'an tapi terus disipian kecerita ah, banisrael niku ono rojo cenderung jalud rojo jalud niku ketini kak ono semadanin eh nek manan niku berasa kintar niku sak depan saking gede nih mana oh no. itu jalur jadi pokoknya rakyat niku moro niku nyuguh amin dulang dia gak tau terlambin tapi dia mau anu katakan pengroco lah ngotong saking gede nih, Capile nih ku upo modigai nyiduk wong sakniki sakci duk aniku sewo wong <tuh> <Man>, ya <tuh> nih Capile kaya ngunu panganan sakci ntar sak depan pantas aja takon lah taya e <tuh> saya merantai ya Allah jadi orang sayang juga mau dihuyui kekdir juga yang oten honor rojo jenis jalut iku zamani Nabi Dawud alaihissam wah mongson iku Kau nunggu kau di negeri kau nunggu kau nunggu kau di negeri kau nunggu kau di negeri kau nunggu kau di negeri kau nunggu Lainnya orang kakafir, diwirojo kaya kaya Bae, <coughs> wong sing pinter-pinter, sing suki -suki, Nabi Dawud, <coughs> <Malaisa>. <coughs> barang okay. sawan nabi dahud alaihissalam niki membentuk pasokan ngoten lho nabi terus sing tadi pimpinan pasokan niki sinten, ngadepi wong koyong ngoten niku roja jaluk niku wong sakti Kak tekes tapak palu nging pande sisa nging guringdo di nata menteri nyono menteri betil betil ditumpak laka laka, enggaknya tenar barang koyo godeng wakal alhamdulillah. Innallaha qad ba'salakum tadu Nabi Daud alaihi salam. Eh Islam kabeh ojo <offer> ciling ati. Ga ana urip langgeng iku gak ana. Masi ja luh kuyungunuh kasekteni bungkasannya yuk bakal mati comak nih awam kadek takun jalur keputusan merangi jalur nih kupimpinan nih kedah Sinten hei wong Nabi Nyubun dateng kusi Allah keputusan cinten ya Allah Sing sakit ngalahkan rojo jalur. Hmm. Dibai ke siapa paling rendah? Rakyatmu sing bende penggaweane penggaweani total suket. Angon wedus golek kayu di sebuntitel. Rakyatmu sehingga kenal sekolahan Mbak Barbisan jenenge toh dut yaaiku sehingga di jenderal mimpin pasukan Islam merangi jalur yang mau deneh? mana? nguat deneh kuang sing soke-soke jeng -soke. pau wain terpintar nih gun digawi ketentuan teko Gusti Allah niku malah mentang-mentang. kalau annā -mentang. yakūnu lahul mulku wa <sempurna> naḥnu aḥaqqu bil mulki minhu wa lam yataza'a minan raḥmāl. I don't know. Yenung aja Tak ada kok ngoten loh, tidak ada kepimpinan no perang ni, bingung aja dengan. Eh. Kita kita diki loh, bondo, suke ngelmu, eh. suke sembarang ngalir mau dipilih salah sih jinikit tidak ada kepimpinan. No eh, kok tada ngekere ngaret? penggaweannya terduduk malam di entang mentang, jadi di wa qala Nabi nabiyuhum inna ma yana badru yatazatar minna inna ma hastafa wajadahu ilmi wal kitab wallahu yutimul kalam wallahu Innallaha hastabahu alaikum dawet lampih dawet ala kisah dawung Gusti Allah milih aku arene gak milih kon kabeh umpama ikuke terus didadekno wong sing sugih luweh-luweh mung kulia awakmu katrimo takon ngatene Umpama iku bodoh kasi Allah dadekna iku dadi wong pinter ngungkuli awamu Kak Terima takon. Umpama iku wong lemah kiri, tapi kasi Allah dadekna wong singgahkah perkasa Kak Terima ta'ala Wompah huwasiun halimu Kasi Allah iku maha cembar maha tahu. Jadi kesi Allah nih gue gak milih pinter, gak milih potongan nih, gak milih su. Nah, kok sakit kau yang ngotot? Kape butuh bukti, nempol enter buktinya mah gak akan. Bes, saya Kimrono nangol lapangan, sing suki suki, sing pinter pinter, nangol lapangan innu ayati gee allah oh, ngoten inna ayata mulkihi ayya adiyakum muttabu fi sakinatum mir rabbikum babaqiyatum mimma daraka al-musa wa haruna takmilu al innafi ladikala ayatal lagung kuntum mukminan we sing joso-joso -so sing pwoin ndar sing gagah-gagah ojo kate ketinggalan nglumpuh orang goni lapangan to lut karya sam wel jene teko dadak wisya Allah nuruna peti toko duwur langit oke peti tadi kayak pesawat mudun bareng peti wis mudun Nabi Dawud sok sing iso buka peti, sing pinter-pinter buka kaiso Makhluk pintar itu ya kurang, barang musti buka, garis suh, oh, buka, sampun karo buka, bareng dibuka temen kah pemenang, gantang tiba ini ku petising coy ngotong ampuh ini ku mau dibuka sembarang wong gelem iku dibuka kalau uang sen oleh kita ya oleh kita ya teng dibuka bapak lewat waktunya dengan kaset nonton ya dibuka dan Walah kula arek eling kaya ngoten kula biyen niku isih nong-nongan. Kula niku nek belah arah niku mau mampir-mampir nang omahe wong niku mboh. Ngaten. Jadine niki kathah wong niku ngaku dhewe laku tapi mampir jalur sang. Niku gak gak gak laku dhewe. Jenenge laku-mlaku ora <ti> ambil ceknya gitu kue dan begitu kusa harapan kalau biar buat dan belakangan juga alas dan yeah. ikutan gini alas tanpa jaduk goro Lali lho pun uang pijat melaku melaku-melaku tiba yang bertengah alas niku, enten uang Oh my god langsung berdua Hai seneng saya ini Hai kibah bener-bener berarti mbak dan perlu takon lapor ini, di langsung di meja delapan mandul. Iki lele tak delego ya iki yono kotak saminihi ngangkat kotak eh apa mana buka apa mana miliki jerunek kota iki klambi untuk kesumuni eh yang ronggo rawi soko-soko sing iso ngangkat iso buka iso nganggup ya sing miliki Kalo Jumbo, kalo Pangku. Enteng ya, lu? Gaya bisa mangku ya, bukan? kalo Bungka. Nih, Kalo Jumbo, padahal bebek. Nih, untuk keselamuan di Pulau Pangku, nih, Om, bakal rok. Mana nih? Tangan pulau di kalo Pulau Solo, doakan di Luka, film gede,